Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat rekan-rekan trader semuanya, untuk pemula Nah, di video ini saya akan mereview analisa yang sebelumnya ya Yang dimana ini market gold USD ya Untuk time frame H4 Seperti biasa ya, kita lihat daily-nya dulu. Ini sudah kena target ya. Sebentar, trend gold itu dia sedang melakukan penurunan harga ya. Dia mulai naik nih di sini. 28 Januari dia naik sampai di pucuk tanggal 8 Maret ya, 8 Maret. Lalu dari tanggal 9 Maret mulailah ada anjlokan harga ya gold menurun turun lalu turun dan di sini menjadi area di mainnya dia. Kenapa? Karena in di sini di awal di awal tanggal berapa Tanggal 28 Januari 2022 ini ada lonjakan harga yang sangat luar biasa naik ya. Makanya di sini ada ya. Ada area demand yang sangat kuat ya. Yang dimana nanti kemungkinan besarnya gold akan balik lagi naik ke atas ya. Tetapi entahlah berapa bulan ke depan ataupun beberapa minggu ke depan ya. Yang jelas gold akan naik kembali setelah dia menyentuh area demandnya dia. Saya kasih teks. Dengan. Udah gitu ya. Daily fokus menurun ya. 4 sama kemarin di terakhir weekday ya hari Jumat ada news ya itu news ya biasa di weekend pertama di awal bulan gold sempat turun ini saya hapus dulu ya targetnya juga sudah tercapai ya jadi saya hapus dulu biar enggak pusing melihatnya di sini area supply-nya dia dan sejajar dengan area-area Dia turun lalu begitu ada news bus turun lalu naik lagi. Mungkin teman-teman semuanya ya ada yang langsung begitu tuh, udah langsung di close. Terus ada yang beli di sini terus dia naik lagi terus kena loss. Ada mungkin ya buat rekan-rekan semuanya ya. Tapi ingat, tren sedang turun, jadi jangan khawatir ya. Alhasil, telah tertembus area TP pertama ya. Sebelum dia menuju ke area TP kedua, dia akan naik terlebih dahulu, membuat beberapa base. Ya, membuat beberapa base barulah dia bisa turun ke area TP 2 dan TP 3. Tidak membutuhkan kemungkinan masuk ke area TP terakhir, area demand dia yang paling kuat untuk market gold. ya Ini saya kecilkan lagi. Di time frame H1. Ya. Di sini ada base-nya tidak, tidak paling ini ya demand-nya. Base-nya tidak valid, tapi dia masih berada di jonanya. Dia ya, zona TP1, kemungkinan dia naik ya sampai sini. Ini hanya skenario ya, skenario yang saya analisakan. Jadi, buat rekan-rekan, boleh percaya, boleh tidak ya. Yang jelas, pantau saja terus market-nya besok ya. Ini hanya skenario yang akan saya gambarkan untuk gold ini TP1 sudah oke okay. jadi saya hapus ini juga hapus lah ya semua saya hapus saya hapus juga nih ini skenario ya skenario yang akan saya buat mudah-mudahan sesuai ya sebelum dia terjun ke area sini ya nah itu ya. Pet. Ini dia turun. Des Des Des Des, Des. Ya. Ini skenario yang akan saya buat ya, skenario. Jadi harus skema dulu. Gold ini di sini dia akan melakukan kenaikan dulu ya, kenaikan dulu. Teman-teman yang scalping boleh open posisi buy setelah ya, setelah dia melewati area Nah, saya perkecil lagi. Hmm. Area berapa ini? Ora oh, teksnya. Kasih teks. Boleh untuk scalping open buy ya. Area 1854 buy. Ya. 1854 open buy langsung ketika ketika menyentuh area 1854. Lalu SL-nya taruh di... Saya buatkan juga SL-nya ya. SL-nya di sini. Maaf. SL-nya ini berapa? 1849. 1849. Ini untuk SL. Lalu TP-nya. TP area sini ya. Ini area. Di sini boleh TP. Kalau nggak di sini. Di sini bisa cocok untuk TP ya. Di sini, boleh TP. Jadi, 1858 ya. 1858, TP 1. TP 2. 1862 1862 untuk TP kedua. Open buy ini untuk scalping ya. Scalping. Jadi begitu melewati area 4 langsung saja open buy untuk market gold untuk yang suka scalping lalu taruh TP dan SL nya ya karena begitu ya turun sudah menyentuh area demand dia biasanya naik dulu trennya emang turun tapi tidak akan selamanya turun pasti ada yang namanya koreksi atau retest terlebih dahulu ya saya asumsikan dia retest di zona ini ya retest sampai sini atau melebihi bahkan atau sampai sini bahkan ya, biar sampai sini lagi ya sampai sini baru ya turun lagi ya jadi makanya ini untuk gold saya sarankan yang masih hold boleh di hold nanti begitu ada sinyal untuk open posisi sell saya akan berikan lagi ini saya memberikan sinyal untuk open posisi by scalping ketika melebihi area 1854 karena berpotensi dia untuk pretest terlebih dahulu ya naik dulu baru dia turun lagi setelah turun menyentuh area sini ya ini paling rendah ya sini ya dia akan naik sampai area sini lalu baru dari situ dia turun lagi ya ini skenario untuk gold masih sangat kuat untuk dia turun ya. Dan berpotensi ke area sini. Saya panjangkan dulu garisnya. Sangat potensi sekali. Go, turun. Tetapi ada momen juga untuk open posisi. Buy. Ya. Nih. Buy. Silahkan. Buat yang suka main scalping. Jadi. Buat teman-teman yang. Sankuters. Ya, nyangkut. Plotting. Plotting Plotting loss. Sabar ya, floating loss hanya akan sebentar. Nanti juga dia pasti turun ya, karena trennya kuat turun ya. Untuk gold analisanya tetap turun, tetapi dia akan naik dulu. Jadi ada momen untuk open posisi buy untuk scalping sebentar saja ya. Untuk gold. Nah untuk Euro USD. Ah, ya sudah turun naik turun naik ini news ya euro USD kita lihat eh, halangan wajahnya untuk gold ya tren besarnya dia masih turun besarnya dia masih turun ya dan dia masih bermain-main di area supply-nya dia ya tetapi kemarin berakhirnya sedikit ya ini saya hapus aja nah halangan ya ini pada tanggal 2 Juni dia naik naik membeli di harga sebelumnya, jadi ada kemungkinan ini Euro USD dia naik dulu ya, sebelum dia turun ke bawah, jadi untuk Euro USD nggak skip dulu aja, jadi close close kita berfokus ke market Gold dulu ya, untuk Gold sudah paham ya. Untuk gold dia masih akan tetap turun, tetapi dia akan ada kenaikan terlebih dahulu, kita kecilkan. Di sini dia membuat base, base, base, base, base, base, ya, karena dia ada di donor demand-nya dia, membuat base, base, base, base, base, drop, base, rally, drop, ya, entah drop, base, drop, entah rally, base, rally, ya. And last, sudah saya asumsikan ke depannya akan seperti ini. Jadi teman-teman boleh melakukan open posisi nanti ya. Open posisi buy ini saya di templat H1 saja. Kalau open posisi buy, wow, well, ini ya di sini. Taruh stop loss di sini. Taruh take profit pertama di sini. Pendek ya. Iya namanya juga sapinya Kan deh Konsesnya 100 Lot size-nya Taro 0,01 Base Saya kecil saja ya Berapa risk reward-nya Boleh dihitung sendiri 1,71 ya 1,51 dollar kalau sampai sini tiga. subsikan sampai sini saja ya. Nanti kita bolehkan posisi di area sini ya. Ini untuk yang buy dan untuk yang sell-nya kita bisa taruh di sini ya. Stop loss-nya Sini, take profitnya sini untuk open sell ya. Untuk open sell ini, skenario open sell, sell di harga berapa tadi ini, teh? nah ini lihat harga sekian lalu sl tp stop loss udah klik ini aja lah langsungnya profit level ini arti take profit sl-nya Nah, ini. Nah, sudah ya ini untuk skenario open sell ya. lumayan tuh 6,72 0,01 ya dapat 6 dolar. Nah. Jadi untuk rekan-rekan untuk besok gold tetap masih turun tetapi masih akan ada kenaikan jadi boleh open posisi. Nah, ini open posisinya untuk buy sedangkan ini untuk sell ya skenario untuk open posisi sell ini skenario untuk open posisi buy ya ingat market tidak pernah ada yang tahu kita hanya bisa memprediksikan market ke depan seperti apa seperti apa sesuai kebiasaan dia di story ke belakang ya nah untuk rekan-rekan trader khususnya untuk pemula seperti biasa supaya tidak ketinggalan info-info terupdate mengenai pergerakan harga atau sinyal-sinyal setelah masuk ke YouTube saya disitu ada tab komunitas saya akan posting-posting di situ ya saya akan posting di situ jadi teman-teman juga bisa Nah, sedangkan untuk grup Telegram saya belum buat ya. Mungkin kedepannya saya akan buat grup Telegram biar lebih efisien juga rekan-rekan untuk menerima sinyal buat yang mau ya kalau yang tidak nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar dan tidak ada analisa yang memberikan 100% profit. Tetap dijaga money management -nya ya. Terima kasih, selamat beristirahat dan salam profit.